bos bosku balik lagi, balik lagi kali ini gua main sama si Iis ini eh, bermodalkan 200 rebenta, tapi kali ini gue bawa pola lah polanya tuh pola gantung ya, eh. 20-10 anjing pola gantung tuh, nih. polanya nih bentar, ini hidupin ini matiin, nah ini bilang bantu gantung ya eh. 20 dulu, kalem-kalem dulu aja ya eh. SS-nya dimatiin aja coy, gila nih polanya aja beberapa kali be anjing beberapa kali beberapa beberapa kali penyaringan nah, anjing seperti biasa ya mau mengeluarkan lihat apa-apa ya mantai, mantai. <tun savvy> belum juga belum dari gratisan coy aduh ampun lagi jalanin pola ya anjing tiba-tiba ada gratisan Mantap banget deh kalau kalah santai santai ah, alah, lewat sih tembak dong asing, kali 2 lagi aja, coy ay, ayo dong, tembak udah, lumayan 8 coy lumayan, lumayan udah kali 12 dulu kita benar lagi dong Jangan mentang-mentang gratisan hmm. Oke Good mantap, mantap, mantap Nah tenang-tenang Kalem-kalem Oh iya uh, Yang pastinya banget ya Kali ini gue lagi main di aja sambil nih galak Mantap mantap mantap mantap ya mantap mantap Mantap mantap mantap mantap santai Gua ngasih satu lagi, yuk. Kalau itu sangat, coy, coy. Tapi nggak apa-apa lah ya. E, selama masih gratisan, slow-slow aja, ya kan. Nah, tapi kita pas masih gua membangun, jangan sampai ini. Lumayan, coy. Santai-santai, kalo-kalo ya. nih. Kita lanjutin aja, tenang-tenang dulu aja mana anjing dikasih lagi gratisan. Ih anjing kagak jelas, kagak jelas. Awas loe ngasih gratisan tapi terus gerobah pola buah. Hati-hati. Mau kali lo langsung Ih. Pola gantung gue emang penuh dengan kejutan coy. Mantap. Ah, ayo lagi lagi. Kali kuat doang. Ampun, ampun ai mah. Halo ged, siap, ya, abong-abong gratisan, eh. ah, bayar, nah, paling mah tua najis, masih ada 8 sepuluh lah tenang ya, eh. nggak apa-apa lah, ini kan gratisan nih, eh. tapi mau baju nggak ngerubah pola ya, eh. oke, gede. Rp 80.000 lumayan. Oke, tembak, tembak, tembak, tembak. Garas ya. Wah, telat. Apa kabar tadi? Eh, bintangnya itu. Oke, mantap. Apa enggak perlu dah. Ya. Lumayan, namanya juga gratisan, kita terima aja coy. Beh, anjing, Rp 80.000, eh Rp sekarang Rp 60.000. Oke, enggak masalah, eh. Oke, masih berlanjut, tembak dong. Ya, elah tembak dong. Ayo dong, nah Ayah, lumayan lumayan ya. eh yeah, lu capek lah seenggaknya ya eh. sekarang ya. Eh. Keren, sengganya dapat dua kali kelapusan. coy dikasih modal sama dia uh. ya. Gue, ini ketika rapat dong. Oke, kalau kalem ya. Kita lanjutin aja lah baru amat ya. Eh. Nah, habis ini, ini kita kosongin aja. Ini matiin ya. Eh. Kita gas ke sepuluh aja oleh nah, anjing pokoknya 20 puluh sepuluh ya polanya ya tadi pertama gantung dia suruh eh, bawa bon doang nah sekarang kosongin semuanya bc nya open juga sekarang mah anjing gila dikasih si gratisan Siap. aduh anjing dikasih si gratisan barusan isinya aduh peeh ya ampun nah, nah. tapi nggak apa apa lah ya eh. seratus Delapan ratus dua ratusan, nanti dua ratus dua kali, dua kali gratisan tapi nanti kita yakin deh. Oke, kita gas gaskan. Moga aja kagak ngerubah pola, karena gua barusan dapat gratisan. Awas aja loh ya, ngerubah pola. Awas aja loh. Santai, santai. Ayo. Oh. Aduh, ampun kan. Ada, ya. Aa. nggak apa, Belum ajar kan jadinya? Aduh, wah, maluin coy. Kagak ngerti, kagak ada yang masuk aja Wah, ini macoy, benar coy, kayaknya ngerusak coy. Mana tuh? Masa perkaliannya aja kagak ada yang kenal dih ayo dong nggak meremuh nih? Aduh. Yeay, bener astaga bencet, bencet, coy aduh kali doang aaah bener, bener, bener, bener. Nah, tembak dong ayo iya elak di tembak ribu. astaga ribu, coy ah, bener, bener kan ah ngerti lagi buh anjing kali coy kakak kagak jadi, kakak jadi. Lu lihat rp ratus Aduh, gue udah pasrah aja. Barusan dia kan kakak dapet duit. Anjing, anjing aduh Lu lihat kejadiannya pagi rp kakak Kagak jadi, coy. Epic comeback. Epic comeback. Kayak udah an aja, gue kabur aja. Anjing. Mau ngapain lagi ngeri, diambilin lagi ngeri, coy. Aduh, gue main di ponanja 138, oke? Okay? Bye-bye.